Yo, what's up maboy magi yang memen, sahabat slot termannya dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Baik lagi sama gue akan membahas putar game slot online di Pragmatic Play. Sebelum kalian menonton lebih jauh, alangkah baiknya membaca kembali disclaimer dewa video agar tidak terjadi kesalahpahaman karena di disini gue tidak bermaksud untuk mengajarkan ataupun mengajak kalian untuk ikut bermain slot. Tayangan yang ada di video ini tidak untuk ditiru dan cukup jadikan tayangan ini sebagai hiburan semata dikala kalian lagi gabut dan suntuk. Ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya dan jadilah penonton yang baik dan budiman. Untuk kalian yang belum pernah memainkan apa yang gue mainkan, alangkah baiknya untuk tidak mencoba memainkannya sama sekali. Dan untuk kalian yang sudah terlanjur bermain ataupun yang masih aktif bermain, alangkah baiknya bisa berhenti karena Game ini tidak akan membuat kaya Dan kemenangan terbesar bukanlah mendapatkan max win, tapi kemenangan terbesar itu ketika kita bisa berhenti bermain, ya. Jadi ya, dulu nggak pernah bosen bosannya Negasin buat kalian semuanya, khususnya buat yang masih aktif bermain ya, alangkah baiknya mainnya dikurangin. Jika pun kalian main, gunakan dana bebas, jangan gunakan dana beras ataupun meminjam dana gitu kan jangan sampai maksain lah gitu kan ini dapat gratisan ya nih cow Sa please aduh gak mau <guluh> kita langsung bahas ke game aja mungkin ya seperti biasa mah boy modal gue cuma lima ribu aja dan tempat bermain atau tempat mencari hiburan gue di panen 138 ya nggak lupa juga di sini gue mau ngajakin kalian semuanya buat gabung ke grup komunitas telegram dan komunitas whatsapp gue biar kalian nggak ketinggalan info info giveaway dari gue ya untuk link komunitasnya udah ada di kolom komentar ya, atau di deskripsi Cakep cok, dapat gratisan cok Untuk link komentarnya udah ada di deskripsi ya cok Jadi kalian tinggal uh, klik aja tuh, udah gue sematkan ya, paling atas Jadi Gaskin ya, biar kita ngobrol-ngobrol gitu kan Dan buat kalian juga yang mau request game, Gaskin ya Tinggal komen-komen aja, jangan lupa juga pola-polanya ya daripada kalian harus main gitu kan mending request game aja lah nanti gue mainin gitu kan ungu cincin cakep merah jari sas esok cakep wuuu make up lo make up maboy itu tadi ke dekat 25 untung konek ya kalau gak koneksi sakit toh sakit hehehe <laughs> hehehe awal yang baik <laughs> awal yang baik maboy boy, ya, man man ada ah, sini juga banyak ini ya eh uh, apa sih yang masih main gitu kan Peminjam ke temen sampai maksain loh apalagi tuh di komunitas gua ya ada itu orang pinjam saldo dong 200 pengen main gitu kan ya ada maksain banget gitu kan gak ada saldo pengen main apa minjem jangan kayak gitulah ya mending nonton aja udah cukup biru ijo nice idih kagak mau itu sih, kalau biru ya. pecah, hijau pecah di atas gelas, udah hemat, tuh, 24 ya. Kamu oh, saya gak mau pecah Connect dong Nice! Tipis-tipis nih, cok! Mayan lah, lumayan ya. Belum naik kap, belum naik kap, ma boy. Hai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Ai! Guys, tipis-tipis lagi, ma boy. <tuh> Gue coba di bed, apa ya? Setelah segini aja, deh lah. Stay, stay in house, anjay. Stay in the house in the morning. Amin ngopi dulu mah boy. Ah, ucap aku ya delapan koin kok. Yo gelas boleh. Gelasnya kagak mau, kagak gelas, kagak gelas. Tapi dapat senja cocok lumayan ya. Kalau gelas jadi kuning jadi boleh. Seger dah, seger seger seger, seger bener, seger bener. Ice geger bener, ice bener. Ya jangan lupa juga sama boy Buat uh, supporter terus channel gue dengan cara like Share and subscribe ya sebagai bentuk dukungan kalian Biar gue juga makin semangat gitu kan Bikin konten kontennya ya Dan perlu kalian ingat juga uh, Kalau di sini gue Main itu Untuk uh, menghibur diri ya Bukan untuk memperkaya diri Jadi alangkah baiknya uh, Kalian yang nonton video gue Simak aja ya Jangan pernah ikutin Apa yang gue mainin ya kamu manus nice hijau boleh tuh ih hijaunya kagak mau dibagi nih Hai Begos nice <tik> masih tipis-tipis cok kalau misalkan ini cuanya sangat dibayar 240.000 ya hijau <tik> jadi itu ah kuning jadi juga manis sah Hai dapat tiranin di atas ungu ada gelas lagi Cok. Di atas gelas kuning-kuning baru perkalian. Gak pecah ungunya susah banget dah. Aduh cincinnya Cok. 7 biji doang. Hah. Come on. Hmm. Agak dipagi Cok. Dalam, dalam banget. Dalam banget minusnya Cok. 80 ribu nya 80 re 80 reh, ya tapi nggak apa-apa. Masih cuan, Cok. Masih cuan 200. Main tempo santai aja. Gue coba naik bet nih ya. Gue coba naik bet mencari keberuntungan di bet 4800 ya. Sapa tahu ya berbayar. Eh, ah gitu kan. Dan perlu kalian ingat juga nih buat yang uh, masih aktif bermain ya, jangan pernah jadikan patokan orang. JP kalian bisa JP juga ya karena eh uh, gini loh. Apa sih main slot itu hoki-hokian ya. Hoki-hokian beda orang, beda ID, beda hokinya. Jadi nggak semuanya sama gitu ya. dan tentu apa yang gue mainkan ini JP, pas kalian main JP juga ya. Begitupun sebaliknya. Kalian JP, gue belum tutup JP juga gitu kan. Karena semuanya balik lagi ke hoki kita masing-masing ya. Nah, kalau misalkan udah udah ada cuan, udah dikit-dikit, jangan pernah lagi nafsu ya anggap aja hiburan gitu kan jangan pernah jadikan slot ini sebagai mata pencarian ya oh boy perlu kalian ingat tuh cukup jadikan slot ini sebagai hiburan aja jangan pernah jadikan mata pencaharian ya kalau mau kaya ya kerja itu bukan main slot ini gimana us belum ada konek koneknya mana dal gila lo udah ini cepet anjir cari gratisan minus cepet minus cepet, unjuk oh, cakep dar, iya elas, skating skatingmu, hm, tiga skater nih, ya kan tiga, agak mau turun lagi nih, kagak ada lagi kan, tiga doang anjir, anjir sakit, yang satunya sih susah anjir, kalau jadi sih anak banget ya, beda empat kalau baseline 480 ratus enak dah jadi gua pejoro wedding mah belum mau gila gue coba di manual ya gue coba di manual man, boy siapa tahu dapet gitu ya itu sih tadi kalau misalkan dapet berduh seger terus Max win eduh entah indah koi asylole gitu ya Maxwin debat 4800 berarti 24 juta bukan main bukan kaleng-kaleng bukan kaleng sarden. <laughs> Maxwin ini kan debat di 4800. Didapat juga coy. Dapat-dapat yuk bisa yuk. Maxwin yuk sah sesoh yuk. Ke mana segala segala segala? Max connect anjir kagak mau. Gila lewat-lewat. Hah? Lewat. Ganjil-ganjil mau uluk tadi ya ada petir ganjil ada pecah ada petir. Ini gimana Anjir, bener-bener pembodohan pembodohan ini jauh pembodohan asy300 aja dah sedang bergabung ada 300-500 biru kuning kuning ungu kagak mau mm -mm ungu boleh tuh, nice, ungunya mana? babi lah, kagak mau dikasih uangnya, gila gratisan cuma dikasih kali dua doang ini sampai akhir kah parah, Parahman, Parahmed, parah man, parah met, parah amat met, kuning jadi nice, hmm birunya kagak dibagi, yang pasir ganjil hidih, oh ayolah. Jadi gue peda gue pede ini mah, Pui, ah. pinter ah, akhir lagi coba berapa? Hmm, seratus tiga Tapi udah tiga nih cok, lumayan lah, lumayan kan daripada enggak sama sekali. Hah, lah segitu aja mah boy, makanya Ya, gue pamit beda dulu, sampai jumpa lagi di konten gue berikutnya. Maaf, maaf, bila ada salah kata ya atau kata yang kurang berkenan di hati, gue midun, gue cabut, thank you and goodbye, mah boy.